mana tahu Aku juga awak sakitkan dan enggak enggak sama nih Aku dan usah selamanya karena bisa kan bersama Siapa Memiliki Sumpimu Bersandimu Dalammu Usaplah Air matamu Relakan Diriku Bukan maksud Hadiku Melukaimu Tapi Karena tak dari di dasar hatimu biarku simpan saja rasa umum di dasar hatimu judulnya apa itu? bagaikan langit dan bumi siapa nyanyi? Tia Valen Tia Valen? Hmm. Hmm. pandi gitar juga kok bang ya? Hmm. kalau enggak pandi sing apa enggak? Huh? Menapi. <laughs> Menapi. <laughs> itu yang dimaini apa?